Waktu terus berdetik Hari demi hari terus berlalu Tak terasa sudah pengunjung tahun Sungguh 2020 ironis Ada hal yang tidak bisa dilakukan Ada hal yang tidak bisa digapai Meski begitu 2020 terus penuhnya buruk Banyak hal asing bagi kita yang bisa dilakukan Misalnya saja mencoba resep makanan baru Ajar merawat tanaman Atau mungkin Transisi cara berjualan Jadi online 2020 menekatkan kita dengan keluarga Sahabat Rekan kerja Memang tak banyak Yang bisa dilakukan Sekedar sendagura atau bicara serius Terkadang bermain game Menghabiskan waktu bersama via udara Biasa disepelekan the